Saya melihat di kalangan ikhwan, sangat pikir dengan air mata ya ikhwan, sangat pikir Kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah, mana air mata tiri khas seorang yang saleh Orang yang sunduk hatinya kepada Allah Azawajal, mana air mata di salat tahajud? mana air mata di dalam doa dan tadarwa kepada Allah Azza wa Jal. apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita untuk, men, me, uh, untuk menendam untuk menyakiti kaum Muslimin? tidak kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal. untuk menciptakan hakikat ubudiah kepada Allah Azza wa Jal. Allah azza wa jalla untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah